dengan Bapak siapa Bapak cucu tuh jelek banget Pak itu muka eh. <laughs> itu lagi diapain Pak lagi diapain, Pak Aduh ini lagi pengen tahun itu juga, Oh ala. Emang ini sakit apa Pak kenapa tuh bisa main bola Kagak bisa main bola berarti sarap kejepit ya Ya, oh, terus sama apa? Ada gerd nggak, gerd, gerd? Ada. Sering kursi. Alhamdulillah Asam lambung ada nggak? Ada. ada. Banyak, kan? banyak. Masya Allah, Wala. Terus sekarang gimana? Alhamdulillah jauh perubahannya. Hmm. Berapa kali terapi? Satu Ah? tiga kali terapi ya alhamdulillah ya Allah amin. Mm. perubahannya bener-bener josh josh berapa persentase kira-kira 75 lebih ada 75 lebih ya alhamdulillah ya Allah amin amin semoga cepat membaik ya amin ya Allah ya ini suaminya lagi cengah cengek itu nggak bisa makan pedas kan pak enggak iya, ini dengan bapaknya ini dengan Ibu Teh ya, Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah ya Allah. Makasih Bapak, Ibu ya udah di diizinin mampir nih di di rumahnya. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Ya udah ya, Pak. Semoga ini cepat membaik ya, Pak. Mana, Pak? Coba di ini gerakin dulu pengen tahu. Kan, ya? hmm? blos, Uwala, coba buat jongkoknya gimana? Alhamdulillah Enak ya. Enakan, beneran Alhamdulillah ya Allah, Amin. Mana dimana dimana dimana coba, ya, coba. Dikit lagi berarti. Itu yang di kirinya berarti Itu yang di kirinya berarti Ya Lah emang Lah emang kagak bisa Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah sampai ya ya, ya. ya ya udah kalau kayak gitu terima kasih atas waktunya Bapak cucu. Ya. Ya. Semoga Laki. sehat selalu ya lahir batin. Ya, sehat ini sekeluarga ya. Amin ya Allah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah pengobatan kita alternatif Sarapan Alhamdulillah, wassalamualaikum.